Ramadan adalah bulan dauroh, bulan tarbiyah sekaligus bulan priyabah. Ramadan itu bulan training center, bulan pendidikan sekaligus pelatihan agar kita menjadi pribadi yang terbaik. Maka kalau Ramadan tidak mampu membuat kita memperbaiki ibadah, mungkin hanya kematian yang akan membuat kita menyesal.